Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat, leslar dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Lesti Icurah dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada momen spesial yang kita dapatkan nih persahabat ya Dari Lesti dan Bilar Saat di acara cinta abadi Leslar Waktu disiarkan di Antv. Pas waktu hamil, Bunda Lesti Kejora ini ngidam jadi sutradara Eh, bayinya jadi pinter acting Ini sih memang luar biasa nih persahabat ya Ini adalah kesayangan Pas hamil, ngidamnya menjadi sutradara Dan akhirnya, anak tercintanya ini udah pinter acting banget nih BBL Saat di vlog ke Airvan Hakim, ini tentunya BBL sudah pinter acting Membuat Airvan aja terkejut nih para sahabat ya saat melihat BBL Dari digendong pertama nangis, eh tiba-tiba tersenyum sambil melet-melet emang eh, BPL ini turunan dari Orang-orang hebat Masya Allah Mudah-mudahan saya selalu abang L Dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada momen spesial nih persahabatnya ternyata semalam ada yang latihan main piano nih persiapan untuk konser di acara Sofi nanti tanggal 25 main piano Ini sambil nonton bola, aduh cute banget ya Papa Bilar Masya Allah Ini diunggah oleh akun Atrapapertrana yang diripas kembali oleh akun Leslar and the Ini sih luar biasa Kita mendapatkan cidukan vitamin dari IGS-nya orang lain ya Masya Allah ternyata ada persiapan nih Dari seorang Rizky Bilar dan Bunda Lesi Kejora Main piano bersahabat ya Bunda Lesti tentunya bernyanyi Ini persiapan untuk konser nanti di tanggal 25 Insya Allah mudah-mudahan ya Lesler selalu menampilkan penampilan terbaik Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Di pusingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Maiko Maria 06 mengatakan semoga kalau lesti konser ada rezekinya buat nonton ya Allah amin. Kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya dari akun Sukma Aini 495. Masya Allah ternyata semalam ada yang latihan piano munculnya selalu di IG orang memang idola kesenangan kita beda yang dipersahabat ya mencari vitamin aja kita harus mencari dari orang lain dan kita lihat juga persabat ke komentar berikutnya dari akun Instagram Ayu Rizky Nofrianti mengatakan di kolom komentar persiapan buat di shopee pasti katanya tuh semangat terus ya doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan Berikutnya, persahabat kita lihat juga ini ada dengan spesial vitamin bahagia di acara semalam festival Ramadan. Kita mendapatkan cedukan tangan BBL yang diunggah oleh Kariski Make Up. Aduh, seperti tangan bundanya. Katanya tuh ya, masya Allah kita pastinya dibuat bahagia selalu tiap hari oleh idola kesayangan kita, masya Allah penyemangat keluarga Kenoha semuanya nih, BBL berikutnya juga persahabat kita mampir ke IGS ya dari akun sahabat dating underscore leslar. ini mengunggah sebuah info persahabat ya mengenai vlog channel youtube Lasar entertainment video BBL nemenin papa bunda syuting ini kurang lebih 9000 lagi tuh persahabat ya dan kita lihat untuk BBL pertama kali diajak jalan-jalan malam ke mall ini kurang 5.000 lagi, bisa dong hari ini dua-duanya pecahin katanya. Tuh, yuk, sama-sama kita support dan dukung karya-karya terbaik dari idola kita. Berikutnya juga bersahabat, Bang Mimin akan mengingatkan ya untuk warga Konoha, bahwa hari ini bakal ada acara Poles Kepo in yang akan tayang di aplikasi video.com yuk sama-sama kita support dukung acara Bunda Lesi Kejorak tayang setiap hari Senin dan hari Kamis jam 5 sore di video.com jangan lupa untuk menyaksikan acara prapoles hari ini dan pastinya juga persahabat, kita masih menunggu kabar baik berikutnya dan cirukan vitamin di siang hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate